Ikan diskus dikenal sebagai rajanya ikan hias akuarium karena gerakannya yang anggun dan warnanya yang indah. Ikan diskus merupakan jenis ikan hias asli Amerika Selatan, tepatnya di Sungai Amazon. Dan saat ini ikan diskus termasuk dalam kategori ikan hias akuarium air tawar termahal di dunia. Ikan diskus mempunyai penampilan yang bisa dikenali dengan mudah. Wajah pipi seperti cakram atau kaset CD dan memiliki corak seperti batik serta warna yang cukup cerah. Panjang ikan diskus bisa mencapai 15 hingga 25 cm saat dewasa. Warnanya bervariasi tergantung tipe ikan. Ada yang berwarna hijau, merah, maupun coklat. Ikan diskus termasuk ke dalam spesies ikan sipil yang biasanya banyak ditemukan di Peru Afrika, tapi ikan diskus menjadi pengecualian karena habitat asli mereka di Brasil, Peru, Venezuela dan Kolombia. Di habitat aslinya, ikan diskus senang dengan sungai yang memiliki arus air yang tenang dan tidak terlalu deras. Namun, di sungai Amazon, yang mana merupakan habitat asli dari ikan ini, ikan diskus malah senang berada di antara ranting-ranting, daun-daun maupun akar pohon untuk menghindari serangan dari ikan predator. Saat ini diskus banyak digemari oleh penghobi ikan, sayangnya jenis ikan hias air tawar ini dirasa kurang cocok bagi pemula karena membutuhkan perawatan yang ekstra dan dana yang lebih besar dibandingkan dengan jenis ikan air tawar lainnya.